Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Ada sebuah kabar spesial banget ya Tentunya kita nggak bisa move on di momen spesial cita pada Leslar Kita lihat di ending yang tentunya membuat kita bahagia dan bangga Tetapi kita harus bersyukur Alhamdulillah Leslar Entertainment telah memberikan karya terbaiknya persahabat yang walaupun Cinta Abadi Leslar harus tentunya tidak tayang kembali di antv karena hari ini adalah hari episode terakhir untuk serial Cinta Abadi Leslar tetapi di sini kita mendapatkan kebahagiaan karena di ending persahabat ya Masya Allah, Lesti Rizky Bilar memberikan vitamin bahagia untuk kita semua lihat saja mereka tentu menyuguhkan vitamin bahagia bersahabat ya dengan menunjukkan kemesraan kekiutan dan tenaga romantisan Masya Allah mudah-mudahan untuk kakak Bilar dan di LAS 3 Jora selalu sehat dan selalu bahagia serta tim Les Entertainment juga selalu memberikan karya-karya terbaiknya Amin, Ya Rabbal Alamin kita lihat para sahabat di postingan Leslar Anskorsik. Ada sebuah kalimat yang tentunya membuat kita semakin bangga. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Rian, Dyson, wow, Masya Allah banget ya kata-katanya. Luar biasa penyemangat untuk kita semua warga Konoha. Mudah-mudahan selalu semangat, selalu kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggang spesial yang kita dapatkan ini ada info penting dari Leslar Love Underscore perhatikan di info ini sahabat, ya karena bakal ada acara meet and greet Leslar Lovers Indonesia Bandung tersyakuran kelahiran Abang L hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Bertempat di Greco, Kosambi, Bandung Pukul 9 pagi Sampai dengan selesai HTM 65 ribu Persahabat ya Di C, Kaos, LLI atau LLIB Jilbab putih, tukar kado Berupa barang maksimal 20K Atau pakai kertas kado Persahabat ya Pembayaran maksimal tanggal 20 Januari 2022 Tuh persahabat ya Acara berbagi sembako dengan kaum dua fun Ini tentunya luar biasa banget yang mau ikutan silahkan persahabat ya Masya Allah akan ada acara meet and greet Bersama Lensla Lovers Indonesia Bandung Perhatikan juga di Kalimantan Kampson yang dituliskan Hayu yang di Bandung dan sekitarnya merapat kita seru-seruan bareng tuh. Wow hebat banget ya kita merasa bangkit bahagia menjadi bagian dari level selalu waspada, mudah kekompakan, dan kesulitan selalu terjaga dengan baik, dan selalu membuat orang lain bahagia. Masya Allah, banget! Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya. Ada gambar dari Indra Bekti, bersahabat. ya, satu jam yang lalu kembali menginfokan acara Akikah Abang L karena Indra Bekti akan menjadi host di acara tersebut bersahabat. Ya. Akikah Abang L akan disiarkan malam hari ini jam 18.30 live di Indosiar. Jangan sampai lupa dicatat jamnya, biar nggak ketinggalan. Untuk menyaksikan acara yang paling kita tunggu, karena ada teh ocha juga yang akan hadir di acara tersebut. Ada Putri, ada Aarafi juga persahabat ya dan Jirayut yang akan memeriahkan dan tentu ada Ustaz Solmet persahabat ya. Wow kita tentunya di sini uh, penasaran persahabat ya Ustaz Solmet bisa hadir menggantikan Ustaz Subki al Albuguri biasanya sih kalau Leslar adalah Ustaz Sufi tetapi persahabatnya untuk akikah Abang El. Akam tentunya digantikan oleh Ustadz Somed sahabat yang mudah-mudahan acara lancar dan sukses amin. Dan kita juga lihat di sini tidak ada postingan foto Air Irfan ya. Apa mungkin Airfan diganti? Wow kita lihat aja. Di unggahan terbaru Indosiar Persahabat ya. Wah, wow, ternyata unggahan terbaru Indosiar kita lihat ini lengkap banget ya ada Air Irfan. Wow, Airfan tidak tentunya Persahabat absen, tetapi Akan hadir malam hari ini Dan ditambah personal baru Ada Meli juga persahabat. ya Wow, bakal rame banget ya Masya Allah, mudah-mudahan acaranya lancar Dan sukses, dan kita lihat juga Di kalimat cancel info yang dituliskan Jangan lewatkan syukuran Akikah Abang L yang akan dimeriahkan oleh sahabat dan orang tua Lesti dan Bilar. Akikah BBL malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar atau video.com. Jangan sampai lupa pastinya, pro sepet, ya. Stay terus di depan TV Indosiar karena acara akan digelar jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan saya lupa, jangan sampai ketinggalan akan tentunya banyak kejutan yang kita dapatkan dari Keluarga Besar Leslar Kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya jangan kemana-mana Tetap stay tune dan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhaga seputar Leslar tentunya Ini belum informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.